Kita sebagai warga Indonesia tentunya sudah mempelajari pendidikan Pancasila semenjak dari pendidikan dasar. Baik itu dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, maupun sekolah menengah atas. Materi apa sajakah yang sudah Anda pelajari? Apa yang Anda pahami dari nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan Pancasila? Apakah Anda sudah mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban yang kemukakan tentu saja akan sangat beragam satu sama lain. Karena pemahaman masing-masing orang tidaklah sama. Tetapi apakah jawaban itu sudah tepat atau malah sebaliknya yang bisa menimbulkan konflik pemahaman yang berakibat adanya adu argumentasi berakhir dengan kebingungan. Hal inilah yang menjadi dasar atas perlu atau tidaknya pendidikan Pancasila dimasukkan ke dalam kurikulum di tingkat mahasiswa atau perguruan tinggi. Pancasila dirumuskan sebagai dasar negara dalam suatu sistem nilai. Nilai-nilai yang digunakan bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup yang diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat sejak dahulu. Nilai-nilai pandangan hidup bangsa bisa dicontohkan seperti kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat bangsa Indonesia jauh sebelum dirumuskannya Pancasila. Sebagai contoh, mempercayai dengan adanya Tuhan serta dengan adanya toleransi antara pemeluk kepercayaan yang berbeda. Saling menghargai walaupun berbeda keyakinan atau agama. Gotong royong. Masyarakat bangsa Indonesia selalu melakukan kerjasama dalam berbagai hal untuk kepentingan bersama, hal inilah yang dikatakan gotong royong. Sebagai contoh pembangunan jembatan di desa-desa yang dikerjakan secara bersama-sama. Dengan saling bahu-membahu. Sehingga jembatan yang mereka kerjakan nantinya dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat untuk kemakmuran bersama. Seperti dilalui oleh pejalan kaki atau kendaraan agar jarak menjadi singkat dan menghemat biaya transportasi untuk menjual hasil panen mereka. Musyawarah selalu menjadi jalan utama bagi mereka dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi. Musyawarah dilakukan untuk mencapai kata mufakat atau setuju dalam mengambil tindakan terhadap permasalahan yang dihadapi. Solidaritas dan kesetiakawanan sosial dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam tulisan ini. Mari kita perhatikan gambar berikut. Dapat kita lihat beberapa orang warga yang sedang bekerja saling membantu untuk membangun sebuah jembatan, inilah yang disebut salah satu pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam poin-poin di atas. Apakah nilai-nilai tersebut masih dapat kita temukan di dalam kehidupan masyarakat atau sudah mulai luntur? Permasalahan-permasalahan yang dihadapi negara Indonesia seringkali tidak dapat terselesaikan dengan tuntas dikarenakan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila yang sudah mulai terkikis. Pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara Indonesia sudah mulai tidak begitu diindahkan. Hal ini dapat dikemukakan karena timbulnya berbagai permasalahan seiring dengan perjalan waktu. Masalah-masalah inilah yang bisa dijadikan alasan bahwa pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Masalah kesadaran untuk membayar pajak. Masalah korupsi. Masalah lingkungan, masalah disintegrasi bangsa, masalah dekadensi moral, masalah narkoba, masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Masalah terorisme, atas dasar masalah-masalah yang timbul seperti di atas. Bahwa pentingnya pendidikan Pancasila perlu dimasukkan ke dalam kurikulum seluruh jenjang pendidikan. Baik itu pendidikan dasar dan khususnya pendidikan tinggi. Agar mahasiswa memiliki panduan, pedoman, kaidah hidup untuk berpikir dan mengambil tindakan dalam kehidupan sehari-hari yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Urgensi pendidikan Pancasila bagi mahasiswa. Sebagai penerus bangsa dan sebagai pemegang kunci kepemimpinan bangsa di berbagai bidang. Dan disiplin ilmu agar tidak mudah dipengaruhi oleh paham-paham dari luar yang bersifat tidak baik yang bisa merugikan bangsa Indonesia. Urgensi pendidikan Pancasila bagi mahasiswa seperti istilah yang ditemukan oleh Baron, 1998. Adalah sebagai pembentuk karakter mahasiswa, civic disposition, yang dapat menjadi landasan untuk pengembangan kemampuan keilmuan akademik, civic knowledge, dan keterampilan kewarganegaraan civic skills, mahasiswa. Jangan lupa subscribe dan like channel YouTube Silver As. Dan kunjungi website silvercaniago.com dan silvercaniago online untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat bagi pendidikan dan wawasan Anda. Terima kasih.